Assalamualaikum semua kali ini membuat cemilan nugget mihun Bunya ada bawang putih, bawang merah merica, kaldu pupuk, garam wortel tepung terigu 3 sendok ayam setengah kilo ada mihun tahu 5 biji dan telur 2 putir yuk lihat video berikut langkah pertama kita ulak merica bawang merah bawang putih kaldu bubuk dan garam semua diulek semua ya nah ini bumi dah halus kita ulek tahunya nah ini tahunya sudah saya ulek sekarang masukkan ayam masukkan bihun Masukkan wortel Kita aduk-aduk enggak merata Masukkan tepung terigu langkah terakhir kita masukkan telur dua putih sayur kita aduk-aduk hingga merata Itu kita kasih putih telur di atas plastik, masukkan adonan yang sudah tercampur rata. Saatnya kita gulung lah itu kita ikat dengan rafia. Ini airnya sudah mendidih, saya kita kukus selama 30 menit. Nah, ini ada varian cetakan, saatnya kita masuk ke dalam kukusan. nah ini sudah matang saatnya kita matikan akhirnya cemilan nugget bihun sudah matang saatnya kita buka plastiknya Wah hasilnya sangat cantik sekali Kalau penasaran silahkan dicoba Saatnya kita potong